Pada sekarang, selang, dan sekarang, abad. Amin. doa malam katolik memohon ampunan dalam nama bapa dan putera dan roh kudus amin ya allahku Aku memuji engkau dan mengasihi engkau dengan segenap hatiku. Aku berterima kasih karena engkau telah menciptakan aku dan melindungiku dengan rahmatmu sepanjang hari ini. Aku berdoa kepadamu, sudilah engkau mengambil kebaikan-kebaikan apapun yang telah kuperbuat sepanjang hari ini dan ampunilah kesalahan-kesalahan yang telah kulakukan. Lindungilah aku malam ini, dan semoga rahmatmu selalu bersamaku, dan bersama mereka yang kukasihi. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,